Oh, anjir. Huh. Ya. Ini yang dinamakan butuh kehangatan. <laughs> Bukan cuma kurs. gini gini belum tinggal di Hah? Korea. Yuk. <laughs> Satu so, teman dia bilang, Ia, dia ada um, pacar iya. tapi rasa terhadap pacar Dia pula laki-laki bingung ya <laughs> <huk> <huk> Kak cek, nggak kelihatan apa-apa <laughs> ini ini lubang tikar ini kencang sekali. di hai, apa padang pasir hai, hai, hai, hai, dan Mas kenapa was? mas? dingin <tip> sekali <ha>? Kak Mas? eh lemah sekali Ayo berpulukan berpulukan berpulukan anjing dingin sekali Siapa dingin sekali. Siapa? Kan tadi jaket. boleh siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? siapa? tadi? siapa? siapa? siapa? Saya siapa? Saya siapa? siapa? Saya siapa? sih. siapa? Saya siapa? Saya Saya Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya Saya Sambikin, sambikin, sambikin. Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, memang Ayo, sambikin! memang sambikin! Ayo, Campur Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, Masa Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! Ayo, sekali nih sambikin! <Ges> lagi. lagi keluar ini, darah, Ayo, sambikin! Ayo, sambikin! kelutratang eh, Ai biasa bilang di rumah pakai AC 5 baru. Iya, AC pas angin yeah. sah. lagi. Dia suka terlalu dingin buka-buka baju -buka Kalau tidur pegang es batu. Kok tidur tra pakai baju, baru Bila. di atas. Nih, memang dingin parah. <laughs> <laughs> <laughs> Kok intek <yang terlalu> keseriusan. Mas <laughs> itu. Nah, dapet sunrise. Kabut-kabut sunrise-nya enggak dapat. Jauh jauh uh, Udah dingin-dingin dari bawah Nggak dapet sunrise Hah? Ada? Oh nggak ada Follow IG gue di bawah sini Buat apa? Buat apa cari Buat cewek baru sih. ya Memperbanyak followers Ais, mau bikin, Memperbanyak followers mau bikin, kan cari bikin, cewek baru juga Gue bikin channel youtube Kat, Ini rakan mau cari cewek baru nih Aduh aduh Muka bayi mati deh. kok sudah Kok mati? Sampai rumah, setram uh, ya. mau buka pintu kamar, tiga nah, ya, Kayak berani aja, oh iya, <laughs> <yu watra laughs> oh oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh Aku guntul Sa -sa -sa -sa. pagi sayang <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Ayu, <atari> hilang ya turun pindah tempat Soalnya kabut ke bawah ke padang pasirnya ah. gak dapet sunrise nya saya lagi musim hujan kan jadinya kabut kabut terus tadi matahari muncul bentar doang terus kabut lagi harus pas nggak musim hujan enaknya mah. Pindah spot, tapi masih di kabut juga sih di bawah. Pengen ke padang pasirnya, tapi masih kabut. Tuh, kabut enggak apa nggak kelihatan apa-apa di bawah deh. Ketutup kabut. Uh, sumpah, ini mah pemandangannya asli ke bawah tuh pas. Apa padang pasirnya tuh, bawa mandang aja ah gila ya aja deh wuh kapan lagi dapat pemandangan kayak gini coba tuh tuh padang pasirnya sana tuh foto dulu enggak usah aja Padang pasir ya di bawah. Pasir. Tuh udah kelihatan tuh gunungnya. Tuh. <tuh> Serem tuh di sini sendiri banjir. <tuh> Akhirnya kesampaian juga anjir ke Bromo teh. Setelah berangan-angan sekian lama, akhirnya kesampaian ke Bromo. Ah, hanya kita ke Bromo aja. Setelah sekian lama kita berangan-angan mau main-main pasir di Bromo. Ya maklum Udik, orang Bandung, orang jauh soalnya. Ya. <laughs> Kalau saya kuliahnya di Malang mah mungkin bosen ke Bromo. Tapi kuliahnya di Bandung. yang lain pada kemana anjir? Oh sana kayaknya. Uh, Bromo. akhirnya aing ke Bromo juga barang sianya main pasir kita main tanah pokoknya puas puasin. Goblok. Enak, Enak sekali Ali. Ih. cepat Sudah satu kali, satu kali. Mana Barang. ke ujung sana, kayak bukan ke sana? Sana, oh ini lebih luas, ya, eh. lebih rata, ya. Eh. Jadi jangan balik badai Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Gua oh. oh, ada tuh. Gua flutter jatuh Tuh jatuh. Sakit juga <laughs> nih. Oh, mau foto? nah itu sana tuh Gunung Bromonya tuh, Bih kayaknya nggak naik, mending sini aja. Ting mau udah lihat Bromo. Tapi udah sampaian ke Bromo. Kalau kemarin makan baru berangan-angan, sekarang udah kesampaian. Woo, huh. mantep gini. pandangannya cakep bener Salah jalan, coba. <laughs> Ini pasti berisik gue segini pemandangannya gak tau gunung apa iya total lembap. Udah ada Sayang, peluk Ih. Sayang ah Bisa kok saya Bisa Hah? Wah, saya punya lebih besar lagi Sayang peluk Sayang bayu, Kuncul balik balik balik balik buka lelah hai. lelah lelah lelah oh oh iya enggak lelah udah tadi diam-diam lelah lelah lelah sehat dulu pakai bahasa Papua sehat hai pakai bahasa Papua kok oh, bilang kempaan Kubilang kau mau pantes lo? Gak bisa bahasa Inggris. Kau, pantus, kau, bahasa Inggris. kau mau pantes kau bilang? Gak bisa bahasa Inggris. Kau mau naik? Nekas apa? Pomu, followers? followers. Toh, followers IG toh? Ah? Gak bisa bahasa Inggris. <laughs> <laughs> balik, balik, balik, balik. Nanti saya abis ini langsung balik ke Jogertoe lagi. Wah. Ya gitulah mahasiswa akhir, mahasiswa akhir semester, eh, akhir semester apa, mahasiswa tingkat akhir, sibuk sama TA, skripsi ting udah ke Bromo udah nggak penasaran lagi, nggak bisa bahasa Inggris. Dari dulu kepengen ke Bromo pakai motor trail, dan sekarang baru kesampean. Cozy, sana-sana. Bukan bisa bahasa Inggris Ya. Ini kenapa sana, oi? Nah, Bromo, promo, bisa bahasa Inggris. Pulangnya lewat sana kah? Ya. Iya, bukan jalur tadi. Baru. Lebih dekat kali lebih jauh. Oh, lebih dekat ke sini. Saya kira balik lewat sana lagi. <laughs> video ada loh, video, video ada loh. ah tinggal tekan ya, kayak terada, video itu, itu surkam, sudah rekam, kau duluan. Luan Udah, sudah udah. Kalau ini enggak tahu apa namanya, bukit teletabis atau apa? Katanya, oh, bukit teltabis. Kata ini jadi cuma rumput doang. Pemandangannya asli, cuk. Gimana coba? Dapat pemandangan kayak gini. Uh, pemandangannya ya Allah, ya Allah. Udah mau keluar jalan raya ini mah ah, Cari aman aja lah Ini bukit habis namanya teh lewat kanan boleh Hah kabar bisa lucu itu bagus jalannya bagus hahaha langsung tenggelam tadi anjir ini pulang cuci langsung Ini kayaknya depan udah jalan raya kayaknya. Oh benar. Eh iya udah jalan jalan aspal loh saya. Bukit Telat habis. Di sini langsung pulang ke Mojokerto. Nggak ada. Takut ke sorean pulangnya. Mana? Ini jalan terakhir. Ini jalan terakhir. Selamat tinggal dadah promo. Balik dulu mau pulang. Kan udah Hari ini udah jalan terakhir, udah perjalanan pulang. Baterai juga pas, udah tinggal 10% baterai. Dari tadi malam kan, dari semalam. Huh, dingin. Oke. Okay. Mungkin sampai di sini aja videonya. Untuk video vlog di Bromo. video ngaplog di promo Next konten nggak tahu nanti konten apa lagi. Ditunggu aja lah pokoknya aku konten Kalau saya hanya jarang-jarang upload ya berarti emang lagi sibuk apa? Kuliah. Oke. Okay. See you next video.